Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentuk tak sepusti Kabupaten, mawa kebacaan Juga pengawasa panggilan hal-hal yang lain sekaya lain Bismillahirrahmanirrahim Masa rumah cerita-rita rumah sakurlah Tentuk boleh ayah mengajar namalah mengawalan Menyak sangkan berlat sumaminah yang mudah-mudahan kali anu mudah-mudahan si jaman anu anu panjang. Anu sungguh kubangati, berharga harta, nubat nubu kubang harta di juru, berop di pantau, ya, di tengah iman Oke singgiatan jami, anu ayam guna sarang manfa hata bikin bangsa Salang manfa hata, oke ayam Semoga, semuanya kurang aku tenangnya, okay, ini semuanya ternyata Pujiannya anu tiasa, bahasa anu sakitunan anak-anak Dan semuanya, anu seni. Karena pamily suwanto simulingiran karena komik itu anu jelas anu salah saya anu salah Oke, ayo kapal di Nah, ya? Sejak hari ini tak lagi. Tiada ilah di luar alam hati gusar ini. Tak mahu dosa jadi, tanam leper letes kaya gusti nu bisa lebih Kau masing satu dua, oh <SILENCIO> keseputan kabur paling Yang waki, yang mana, sabar, titip, di pernah terjadi tak lebar mana pan ini kupetik di sadih kita Tolong angkat gerak jujuk jalan pin harapan harapan sindurkan. Tengah paling tak nak, pula pedang rahmahnya. Kamu bersih wah kamera kita kamera jam saya turun hukuman 15-51 di meja, di dan warahmatullahi wabarakatuh.